Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di dapurnya emet Kali ini kita akan masak kuah tewan Yang kemarin sudah dibikin bijinya Biji tewannya sudah dilihat bisa dilihat di video sebelumnya Jadi kita akan membuat kuahnya Ini bahan-bahannya Ada bawang putih yang sudah dihaluskan sekitar 100 gram e, Garam Merica Kaldu bubuk Ada daun bawang Ada udang Ada cabai nanti untuk e, sambelnya Dan ini toppingnya ada tiga Ada e, Ini Bengkuang yang sudah dipotong-potong Ini ada soun Dan ada e, jamur kupi Oke kita akan mulai dengan e, Mencincang udangnya dulu Udangnya dibersihkan dulu ya teman-teman Dibersihkan tuh yang ininya Yang tengahnya tuh e, kotorannya Dibuang dulu Pertama-tama kita tumis dulu Kumpunya ya Kita panaskan dulu minyaknya Pertama kita tumis Bawang putih yang sudah dihaluskan Lalu kita tambahkan baca lalu kita tambahkan udang yang sudah dicincang mungkin ada sebagian yang suka menggunakan kaldu eh, dari kepala udang atau dari kulit udang tapi kali ini saya menggunakan memang betul-betul udang ya itu tergantung dari selera Kita tambahkan kaldu bubuk dan garam. Ini udah matang, kita angkat dulu. Lalu kita didihkan air. Kita sisihkan dulu di sini ya. Kita didihkan air. Ini sudah mendidih. Kita masukkan bumbu yang tadi sudah ditumis. Tidak perlu semua, sepertinya karena sudah cukup kental ya segini. Lalu kita koreksi dulu rasanya ya. Seperti apa? Hmm. kurang garam kita tambahkan garam garamnya masih agak jauh lalu kita masukkan tewannya ini juga bisa nyicil ya teman-teman tidak usah semuanya di ini lalu ini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 ini teman-teman ada yang lupa ini kembang sedap malamnya tadi maaf ya pak oke udah mendidih kita matikan api lalu kita tambahkan daun bawang dan tentunya ini eh goreng bawang Nyonya emet Ini akan menambah rasa Semakin enak Dan semakin gurih oke okay. Sudah selesai teman-teman Kita membuat tewan Tewannya sudah siap disajikan Terima kasih sudah menyaksikan video ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat mencoba teman-teman Oke okay.